definisi orang gila itu yang seperti apa sih guys kok banyak netizen, uh, hater uh, berkomentar di sosial media saya Ratu dari TV uh, aku tuh gila, stres, kak waras, dan lain-lain definisinya seperti apa bahkan saya sampai, sampai bingung loh stres yang seperti apa sih? gila yang seperti apa? dalam uh, pendidikan saya manajemen informatika dan saya juga pernah bekerja di perusahaan nasional, bahkan perusahaan asing Dengan uh, di posisi yang cukup apa bergensi Dalam dunia gadget, dalam dunia teknologi HP saya itu selalu update Bahkan uh, saya iPhone juga punya, HP-HP terbaru saya juga punya Komputer saya udah Core 5, laptop saya Core 7 Saya selalu update dalam dunia teknologi Terus dalam urusan berteman, bersahabat, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya juga bukan orang sembarangan. Eh, mulai dari pejabat, pengusaha, pebisnis, dan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi. Dan saya juga heran, bahkan saya penasaran ketika eh, netizen berkomentar di kolom komentar saya, entah itu di Youtube Ratu Bidadari TV, entah itu di TikTok Ratu Bidadari TV, maupun di Facebook saya. Saya itu heran, saya sampai penasaran, eh, saya lihat orang yang berkomentar mirip itu, saya lihat, saya lihatin video-videonya, fiti videonya, foto-fotonya. <tuh> Ternyata mereka itu tidak bercermin. Ya, mungkin apa ya, saya nggak perlu jelaskan di sini, mungkin udah pahamlah. Mungkin dari fisik mereka kalah, dari finansial mereka kalah, dari segi intelektual, dari segi dan lain-lain mereka kalah. Tapi yang saya heran kan kenapa. Kenapa mereka hacker, kenapa mereka itu seakan-akan saya itu orang yang hina Ratu Bidadari TV itu orang yang kecil, apa? orang yang cici, orang yang hina, orang yang bodoh Orang yang gila, orang yang stres, orang yang gak waras. Apakah kalian lebih baik daripada Ratu Bidadari? Bukan masalah yang lain-lain, bukan masalah IQ, bukan masalah intelektual dalam segi ketahuihan, dalam segi agama, apakah kalian lebih baik daripada Ratu Bidadari? Dimana Ratu Bidadari setiap malam, setiap malam bermunajat kepada Sang Pencipta, ibadah kepada Sang Pencipta yang kalian tidak tahu. Bahkan saya itu sampai eran, saya itu sampai apa? Penasaran. Penasaran itu loh orang-orang itu tak liatin, tak stalkingin, seperti apa sih orangnya itu. Apakah Ratu Bidadari marah ketika dihujat atau dicaci maki oleh seorang hacker atau netizen? Jutaan orang, jawabannya tidak sama sekali. Dan bahkan saya tidak baper. Kenapa alasan saya? Ya karena mereka belum tahu saya, belum mengenal saya seorang Ratu Bidadari. Kalau mereka yang sudah kenal saya, sejati saya, siapa saya, mereka tidak akan seperti. Itu. Walaupun saya dihina-hina, dicaci dicacimaki dengan kata-kata yang sangat kotor sekali, saya tidak marah, bahkan tidak baper. Seanggap e, mereka belum kenal saya, kecuali e, mereka sudah kontak kepada saya, baru di situ saya akan melakukan, anu, kontak juga. Semisal saya didatangin orang, terus saya dipukul atau ditampar, di situ ada dua pilihan, saya melawan atau saya diam. Kalau saya melawan, bisa saja, atau saya diam. Kalau saya diam itu karena saya strategi, karena saya orangnya bukan menggunakan urat, tapi pikiran yang saya pakai strategi. Ya mungkin kondisinya, kondisi dan situasinya tidak memungkinkan, bukannya saya takut. Ya mungkin saya bisa dengan cara lain. Tahu saya sendiri kan bisa pakai cara alusan atau pakai strategi lain. Gitu. Atau semisal orang menyantet saya, mensihir saya, saya juga nggak marah tidak uh, tidak saya balas. Tapi kalau sudah mengancam saya, baru di sini saya balas. Saya dihujat, dicaci maki, dihina-hina, difitnah. Uh, apa sih saya biarkan? Yang penting, jangan mempermalukan saya. Yang penting, jangan kontak saya. Kontaknya dalam artian nyentuh saya. Kalau kalau nyentuh itu, is beda lagi urusannya. Gitu. Saya bisa ngelawan atau bahkan saya diem. Nah, kalau saya ngelawan, mungkin selesai pada hari itu. Katakan berantem, selesai hari itu. Tapi kalau saya sudah dizolimi, saya sudah dipukul, ditampar, terus saya diem saja, dicaci, mati, dinaik di depan saya, terus saya diem. Ini yang bahaya teman-teman Ini lebih bahaya daripada saya melawan Karena yang melawan Nanti bukan saya Yang di belakang saya Oke gitu saja Salam dari saya Ratu Bidadari Dukun kontak idola sejuta umat Intinya saling menghargai Ya saling menghargai dan saling mengajak Jangan pernah kita mencari kesalahan orang Kalau bisa kita berlomba-lomba Mencari kesalahan diri kita sendiri Karena kesalahan baik dan benarnya Tidaknya itu Tuhan yang menentukan Paham dari sini?